Halo perah sakan gram seksua tak ada getal pabinuna tak ada sengaya untuk ini video akan nakam patih aku nak sembilis aku nak sembilis sokian mai ki nakkan tenan acin saburan akan datang 7 kujang yang macam sengada oh pitch carbon datang akan patih ni tap nap ya punya aku nak sembilis sokian nena ntu dia like aku nakkan sila tekan sembilis like aku nunggu dan yang buat video tu apa cun ini buat dona? Memerah. Ah bia saya. Banyak orang yang ada. Lepas ni nak semangat pergi kali ni, aku nak tahu suara tetamnya. Niat senar ni blog video ni nak semangat ni kau deh. Jangan buat like, jangan buat like. Ini like kan, ini semangin like kan ini cie. Belom ing masih betang orang ikut mana. Ada cun yang bijirong china belum ing fiksi wah semangat ni kita ni moh video di like di share channel kamu subscribe Channel subscribe aku Kita Jadi ini ini aja? Ini Nah, yang ini dia nak kampung dia Wah, kan? nak kampung suka banyak tempat. Jangan tak nak kena minum kiat. Yeah, yeah, yeah, suwinya, datinya, sikinya, no chingade, de, menjub, ya. yeah, Ini you know, kau Ya, awak shoot dengan video deh, Nice, So, jika kaki ini bos nak nak kan, tati berdiri ketinggalan dengan sesuatu misukan, eh. Tak lagi jibo mungkin yang nak lihat wasu injuk, hanya wasu. Semua nak ambil misukan. Main rokom nak ambilnya, cina ambilnya, namun ambilnya. Mereka juga dengan rajut misukan dengan sahaja. Semuanya nasi kita akan jadian. berani mau mundur girang, nak nak tati aku, nak nak tak tahu siapa masih tertinggal dalam susu kucingnya. Ia pun tidak semua misukan dengan sahaja. Nak <tuk> hanyang, nak tahu? Naikin siwacan, naikin awas musim lima minit racun harus jadi jambu tata lima Ya video aku ni cembur. Bila dah simang bayar aku ni rekinda, asal asal tapi saya gen banggalangi data aku dari setan lokar petang sari cak buangan empat dah. Jadi nak khamri banggalan aku nak tangkai ya. Kataha lokar kataha lokar katawe. Dah le nak khamri nya, buat khamri nya mon gila. Angus selalu selalu tak khamri lukar nak kendi ya kan semalam kita tiennya, hai yang nah apa ini? Apa nanya, Nanya Kita.